Terima Ku puliah, yang punya boleh nyanyi ya. Kupu-pu puliarku serba kau hingga pula di hatiku dan hisap sari cintaku. Bila Jadi milikku. Oh, oh, Aku tak perlu. Sebagai bunga ranjang Atau memang kamu cukup liar Kubuku-kubu kepada Terbalah kepadaku Higaplah di hatiku Dan hisap sari cintaku Challenge to cool.